Apa yang menyebabkan anda terjerumus ke dalam narkoba? Karena... Jadi... Sekarang anda sudah berhenti dari narkoba itu? Alhamdulillah... Jadi apa caranya agar anda bisa berhenti dari narkoba? Karena... Minum susu bagus ke hari Kualan yang positif gitu. Oh, jadi mengganti kawannya. Jadi sekarang anda sudah bisa menabung. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah ya. Nah. Sekarang anda sudah bisa membeli motor dengan dengan tidak menyabu gitu kan? ya. kan? Alhamdulillah. Amin. Gitu. Amin. Oke. Okay. Saya yang telah mengenal narkoba. Dan saya sangat menyesal, menyesal, menyesal ya Begitu banyak harta orang tua saya Yang saya habisi hanya demi narkoba Karena narkoba Saya menjadi orang yang sering melawan orang tua Dan memalak orang-orang yang tak bersalah di luaran sana saya ingin ingin sekali sahabat saya dan orang-orang di luaran sana jangan sekali-sekali untuk mengenal apa itu narkoba saya mencari. sampai juga yeah. uh. eh sampai eh